Alamrebalamin pada kesempatan siang hari ini bisa bertemu kembali mata kuliah dan sasaran manajemen dan organisasi mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat kemudian tak lupa salawat serta salam inilah kita coba limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Nabi Muhammad salawat salam juga kepada keluarganya sahabatnya dan kepada kita sahabatnya semoga di kita mereka bersyafat dari beliau yang dalamnya baik kita mulai dengan baca abad sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Uh, ucapkan selamat ya yang sudah terpilih jadi ketua HIMAKOM dan wakil ketua HIMAKOM itu uh, Riandi ya atau Boy ya di sini dan Girl ya, itu bisa. Kasih, Kak. <laughs> bisa sama Nah ini ya Riandi ya. selamat mudah-mudahan bisa amanah bisa menjadi organisasi dengan baik nah, Amin. ini mata kuliahnya mata kuliah Amin. manajemen organisasi nah jadi kalian dengan berorganisasi itu berarti mengamalkan ilmu yang Bapak atau yang burah ajarkan, ya Dan kalian bisa ya, ilmu ini dengan baik, ya karena yang namanya manajemen itu uh, sebuah kemampuan, ya, skill yang itu harus dilatih Nah, walaupun memang teorinya itu dari sini, ya nah, teori ini sebagai dasar, sebagai acuan Uh, kalian untuk berorganisasi ya, yang namanya organisasi, kan itu tuh sempurna. Uh, aturan ada, aturannya ada, sistemnya wadah gitu ya, sehingga uh, manajemen dan organisasi itu uh, satu kesatuan tapi uh, memiliki uh, perbedaan ya. Dalam segi posisinya, ya, segi posisinya dia berbeda nah, kalau organisasi. Dia uh, dalam bentuk tubuh, gitu ya. Maksudnya, itu organ di dalamnya, gitu ya. Uh, organ tubuh, itu istilahnya, ya. Kalau manusia, kan, nih, ini manusia, gitu. wadahnya itu adalah organisasi, gitu ya. Jadi, uh, tubuh manusia, ya, di dalamnya itu kan ada organ-organ. Nah, jadi wadahnya, jadi Apa? manusia itu, organ, kalau dimana katakan organisasi, maka... Uh, itu tadi organisasi adalah wadah, yang wadah di mana orang-orang berkumpul, ya, dua orang terlebih uh, yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah sehingga uh, yang namanya manusia kan misalnya uh, sebagai organisasi ya, organ-organ itulah yang bekerja sama ya, kan enggak hanya satu organ, tapi juga lebih organ tubuh manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan. Itu apa tujuannya hidup, gitu, ya untuk hidup, nah, hidupnya digunakan untuk apa? Apa? Kalau dalam Islam adalah untuk beribadah. Ya, jadi yang kita miliki mata, hidung, uh, mulut, pendengaran, tangan, organ tubuh, jantung segala macamnya itu adalah uh, apa? Organ, gitu ya? Organ tubuh manusia uh, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa tujuannya? apa kan ada tujuannya. Nah, sama orang manusia itu ada tujuan dan apa? Sama adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah untuk jadi pemimpin di bumi, ya. Oke, nah, Jadi itu, teman-teman. Jadi tubuh teman-teman itu adalah amanah, ya. Mana yang harus digunakan sesuai dengan fungsinya. Kalau organ tubuh manusia tidak digunakan dan tidak sesuai dengan fungsinya, tidak sesuai dengan job deskripsinya, maka yang terjadi akan terjadi uh, misfungsi, gitu ya, disfungsi dalam organ tubuhnya. Nah, maka perlakukanlah tubuh kalian dengan baik, gitu ya. Sama dalam organisasi perlakukanlah SDM kalian. Anggota organisasi kalian, organ-organ yang di dalamnya, yaitu organnya apa, bidang-bidang di dalamnya dengan baik, kayak gitu. Dengan apa? Ka kalau tubuh manusia dikasih gizi, kesehatan, gitu kan? Apa namanya? Makanan yang sehat, makanan yang halal, gitu kan? Kemudian olahraga, nah, gitu. Sehingga harus dijaga dengan baik. Kalau kita tidak menjaganya, maka itu merusak amanah yang sudah diberikan oleh orang yang Dipercayai gitu ya? Nah, sama ketika kita mendapatkan sebuah amanah, menjadi seorang pemimpin itu kan amanah ya, amanah yang dipertanggungjawabkan dunia maupun di akhirat. Gitu, nah, sama tubuh manusia kan, organ tubuh gitu ya, akan dipertanggungjawabkan, digunakan untuk apa? Apakah untuk belajar, untuk main game online, atau untuk rebahan? atau untuk beribadah. Nah, maka dari itu pentingnya yang namanya manajemen. Jadi organ hanyalah organ, tidak punya fungsi yang bagus kalau tidak di manajemen, ya. Tubuh manusia ini hanyalah wadah, gitu ya, dengan fungsinya masing-masing. Tapi kalau tubuh manusia tidak di manajemen, maka akan terjadi kerusakan, ya. Misalnya, nih, kita tidak menjaga asupan makanan apa aja Makan itu, ya, mau itu yang halal, mau yang haram, mau yang apa namanya, yang junk food, misalnya, ataupun makanan-makanan-insan -makanan lainnya, gitu ya. Jadi, dijaga maka yang terjadi nanti kelihatan, gitu ya. Akumulasinya kelihatan, nanti kesehatannya seperti apa. Nah, hari ini, teman-teman makan segala macam, gak kerasa. Berapa bakalan dirasakan apapun, teman-teman mau makan apapun ya? Tapi dalam jangka waktu yang cukup panjang, misalnya kalian sering misalnya makan pengawet, MSG, segala macam ya. Apa namanya minuman-minuman yang berwarna terus gitu ya? Nah, waktu muda gak kerasa, sampai usia 30 gak kerasa. Nanti ketika 30 ke atas, baru udah kerasa. Penyakit tuh satu persatu mulai muncul. Nah. Maka dari itu, mumpung masih muda, gitu ya, mumpung masih kuat, dijaga makannya, gitu ya, dijaga makannya yang sehat, yang bergizi, dan olahraga, gitu ya. Nah, itu yang penting, di, harus di manajemen, harus direncanakan. Ya, merencanakan gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan, ya gagal merencanakan, jadi kita kalau kita gagal membuat sebuah rencana, maka akibatnya kita telah merencanakan kegagalan. Ya, gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Nah, maka dari itu penting dalam hidup kita itu untuk membuat sebuah perencanaan dalam manajemen ya hidup. Teman-teman nah, harus memiliki Live map peta hidup mau seperti apa ya? Organisasi aja di manajemen ada perencanaan. Nah, apalagi dalam hidup kalian, kalian harus bisa mengontrol diri, self-control, kemampuan self-control, mengontrol diri sendiri. Kemudian juga, bagaimana konsisten terhadap sebuah perencanaan? Nah, maka dari itu penting. Kalian juga untuk membuat sebuah perencanaan. Jangan jadi air yang mengalir. Air sebagai uh, apa? Air yang bisa apa? Dimanapun tempatnya dia sesuai bentuknya itu bagus. Berarti teman-teman bisa beradaptasi. Kayak gitu ya. Tapi beradaptasi ini bukan berarti kita terwarnai, tapi terwarnai dengan keburukan ya. Misalnya kalau ada lingkungan yang buruk teman-teman beradaptasi ikut kuburan tersebut bukan ya. tapi definisinya itu beradaptasi adalah beradaptasi dalam hal positif dimanapun dia bisa menyesuaikan diri dan mempositifkan orang lain itu namanya adaptasi. Nah eh, tapi dan jangan air yang mengalir tapi buatlah saluran-saluran air. Kenapa? Karena kalau kita misalnya hidup saya jalani seperti air mengalir. Nah, kalau airnya ngalir ke got, airnya ngalir ke hal-hal yang buruk, itu yang bahaya. Tapi kalau kita membuat saluran-saluran airnya, menjadikan pipa-pipa kebaikannya, pipa-pipa gitu ya, saluran air kemana kita ingin, ingin tuju, itu lebih bagus. Sehingga, maka ketika kita ingin membuat saluran air, harus kita punya action, gitu ya, punya perencanaan. Mau dikemanakan nih saluran airnya. Gitu. Mau ke air yang penuh orang ambil, sehingga orang ambil manfaat air tersebut, atau ke ngalir ke air yang itu banyak genangan, yang banyak penyakitnya. ya. Nah, itu kan tergantung kita mau buat seluruh airnya kemana. Nah, maka air itu, itu yang manajemen di situ. Bagaimana fungsi manajemen? kita ketahui planning organizing. Actuating, controlling. Nah, ini harus ada dalam hidup kita juga, selain di organisasi. Nah, maka dari itu, kita lihat misalnya dalam air Al-Quran, ya, bahwa manusia itu, selain untuk beribadah, juga menjadi khalifah. Filsafat menjadi khalifah di muka bumi. Nah, dari situ, artinya apa? Artinya, setiap kita itu memiliki potensi untuk memimpin dunia, hanya saja yang namanya pemimpin kan bukan terlahir, tapi dicetak, dilatih. Gak, gak ada tuh gitu ya orang terlangsung jadi pemimpin gitu ya, tanpa harus dia harus dicetak dulu, gitu, harus dibentuk dulu jiwa kepemimpinannya, dioptimalkan. Termasuk anak keraja, anak presiden anak pengusaha itu harus dilatih kepemimpinannya, gitu ya. Gak mungkin dia misalnya gak dilatih ujung-ujung jadi raja. Nah, maka dari itu, salah satu latihan kepemimpinan itu di lingkup yang kecil dulu, gitu ya. Di lingkup yang kecil. Nah, ketika kita berhasil memimpin di lingkup yang kecil, kemungkinan besar memimpin di lingkup yang lebih besar itu kemungkinan besarnya lebih besar. Sehingga, ketika kalian lulus, kan kalian lulus itu dari nol lagi, karena kalian seperti kalian lulus SMA ke mahasiswa dari nol lagi, nol di lingkungan tersebut. Ya, kalian lulus kuliah dari nol lagi, dari bawah lagi, gitu ya. Tapi, tergantung ada orang yang dari bawah itu cepat ke atasnya, ada yang lambat, ada yang step by step, sedikit demi sedikit nah apalagi kita nih ya di Universitas Juanda kampus swasta gitu ya negeri banyak saingan ilkom di Unpad ilkom di UI ilkom di mana lagi itu yang ribuan mahasiswanya nah kita mahasiswa swasta gitu ya IPK-nya di bawah tiga gitu ya nggak pernah berorganisasi kemudian juga membangun jaringan apa akibatnya di masa depan bagaimana kalian bisa bersaing dengan lulusan-lulusan yang negeri di luar sana kemampuan apa yang kalian miliki sehingga kalian bisa bersaing dengan mereka Nah, maka dari itu pikirkan dari sekarang mumpung masih belum kelat kalian masih semester 3 masih cukup panjang bangun kompetensi kalian sehingga bukan kalian yang cari uang tapi uanglah cari kalian dengan kompetensi kompetensi kalian itu biasanya apa? Apakah jurnalis atau humas atau komunikasi atau public speaking atau desain grafis atau content creator influencer atau reporting reporter atau apa nah, di situ yang harus kalian miliki atau manajemen organisasi kalian bangun track record itu segala macam karena kita ini bukan siapa siapa kita bukan keturunan raja, bukan keturunan orang kaya, pengusaha. Maka bangun sejarah hidup kalian, catat sejarah kalian. Itu apa? Salah satunya dengan organisasi. Sehingga yang membuat kalian tuh menjadi siapa-siapa. Kemarin setahun yang lalu, Nisa dan Riandi itu bukan siapa-siapa. Tapi hari ini karena terpilih menjadi ketua dan wakil ketua, jadi siapa-siapa. Kenapa? Karena dia memikul pundak namanya organisasi yaitu HImakom. Nah maka dari itu yang namanya apa ketua itu pertanggungjawabannya besar, gitu ya. Tapi sesuai juga dengan amal yang didapatkan. Jadi tanggung jawab besar itu sebanding lurus dengan apa yang didapatkan ketika dia melakukan kebaikan. Gak mungkin Allah gitu ya, tidak adil ketika misalnya dia amanahnya besar tapi dapat pahalanya kecil. Nah, so, makanya, kenapa gaji ke seorang manajer, seorang direktur lebih besar daripada bawahannya? Karena tanggung jawab itu sesuai dengan apa yang didapatkan. Nah, itu ya Jadi, teman-teman semua ya eh, belajarlah kepemimpinan di lingkup yang kecil, berlatihlah memimpin karena inti dari manajemen adalah kepemimpinan, dalam organisasi itu intinya adalah kepemimpinan. Nah Kata pemimpin itu sudah cukup masuk dalam semua sikap perilaku yang positif dalam diri manusia. Pemimpin itu harus disiplin, pemimpin itu harus bertanggung jawab, pemimpin itu harus komitmen, pemimpin itu harus konsisten kata-katanya dengan perbuatannya. Pemimpin itu harus jujur, pemimpin itu harus amanah, harus cerdas. Udah tuh, dalam satu kata pemimpin, itu sudah masuk semua karakter masuk usia yang baik. Nah, maka dari itu, uh, uh, Bapak berkata tentang manajemen, mau uh, berkata sampai berbusa-busa tentang manajemen, tapi kalau kita tidak coba untuk menerapkannya dalam mempraktekkannya dalam organisasi hanya mendengar kuliah saja tidak cukup maka harus dengan mempraktekkannya itu di organisasi nah, makanya itu orang labnya anak fisip itu bukan hanya di lab radio gitu tapi di labnya itu lab kehidupan ya laboratorium kehidupan nah, maka dari itu nah itu tadi itu ya kalian bikin pipa-pipa kebaikan sehingga airnya itu bisa dinikmati orang-orang banyak artinya apa kita harus jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, nah, bisa berbagi dengan orang lain. Nah, kalian ya di rumah masing-masing, cobalah jadi orang yang punya manfaat kepada lingkungan sekitar, nah, kepada apa masyarakat sekitar, tetangga, dan sebagainya. Bahkan, kan, Rasulullah SAW bersabda gitu ya, uh, "Dia bukan ahli surga." ya Kenapa? Karena ketetangganya sendiri, dia berlaku tidak baik kayak gitu ya. Nah, jadi eh, orang yang percaya hari beriman pada Allah dan hari kiamat, salah satunya apa? Dia memuliakan tamunya. Gitu ya. Dia baik hubungan baik dengan tetangga sebelahnya, bukan yang banyak tahajudnya, gitu ya. bukan yang banyak duhanya, tapi dia pun, tidak hanya itu ibadah makro, tapi juga hubungan sosial dengan manusia juga harus baik dengan tetangga ada tamu dimuliakan, gitu ya, dan sebagainya. Nah, bahkan itu ya misalnya dalam puasa itu ya saw, itu maknanya apa? itu ya maknanya adalah agar kita bisa merasakan orang miskin yang tidak bisa menikmati makan banyak seperti kita hari ini, gitu ya. Jadi biar ada rasa empati merasakan orang lain yang merasakan. Nah, Maka itu puasa itu salah satunya itu agar kita bisa merasakan betapa Uh, apa meringnya gitu betapa apa, uh, sakitnya ketika kita merasakan lapar. Nah, ketika kita orang lihat orang miskin, oh, Pak, kita mempunyai rasa empati, rasa sosial. Nah, di situ penting. Nah, kembali ke tadi ke manajemen bahwa kita juga harus memiliki perencanaan dalam hidup. Nah, hidup itu direncanakan, gitu ya. Uh, jangan ya, udah berjalan aja gitu ya nah hari ini kalian ya eh, eh, tidak akan punya pikiran ya kalian hari ini Bapak yakin kalian tidak terpikirkan Bagaimana caranya eh, bisa eh, menikah pada usia berapa ngumpulin uangnya gimana atau kalian belum berpikir hari ini bagaimana caranya kalian punya rumah sendiri Bapak yakin itu ya atau hari ini kalian tidak punya perencanaan apa Pekerjaan apa yang akan saya tuju? Usaha apa yang akan saya bangun? Ada, Pak, saya berencana ya. Di pikiran itu, ya, pernah nggak dituliskan strateginya seperti apa gitu ya? Potensi apa yang bisa saya lakukan? Segala macam. Nah, maka dari itu, manusia ada dua aspek yang harus manusia lakukan, ya. Ketika dia ingin melakukan sesuatu, pertama, dia... Pikirkan, dia katakan, dia azamkan, dia apa, dia dia sungguhkan di dalam hati keyakinannya. Yang kedua, dia harus menulisnya. Nah, maka dari itu tulis apa yang akan kalian lakukan dan lakukan apa yang kalian tulis. Ya, hmm, gitu ya. Tulis apa yang akan kalian lakukan, lakukan apa yang kalian tulis. Nah. Jadi, kekuatan perencanaan, kuat merencanakan, dan kuat eksekusi tidak hanya dia pintar berbicara, pintar menulis, tapi juga pintar dalam melakukan apa yang ditulis dan melakukan apa yang dia katakan. Nah, ini yang susah. Yang susah ya? Nah, kemampuan ini harus dilatih, teman-teman semua, dilatih dengan apa dari sekarang gitu ya? Kedengaran organisasi kalian setelah apa, setelah dilakukan, dipilih apa yang dilakukan selanjutnya dilantik saat dilantik apa Laku, e, bikin kepengurusan kan bikin e, perencanaan e, merekrut itu ya berarti di situ ada pengorganisasian nantinya ya sebelum pengorganisasian kan kalian punya visi misi dulu benar seorang calon ketua dia harus memiliki visi misi dulu nah artinya berpikir kan otomatis yang nyalon tuh berpikir kalau gak ingin nyalon gak, gak mikir gak mikir buat visi misi Nah, bikin visi misi kan harus per, bikin perencanaan dan kedua harus membaca uh, medan pertempuran seperti apa, gitu ya. Uh, uh, apa, mengenal wilayah. Gitu ya. Salah satu kemenangan perang itu adalah bagaimana caranya dia bisa mengenal uh, apa lingkungannya, bisa mengenal medan medan pertempurannya. Sama ketika kita menjadi calon pemimpin, kita harus mengenal bagaimana situasi apa Lingkungan kita sama, ketika misalnya kemarin menang pilpres, ya Joe Biden dipilih jadi presiden Amerika. Bagaimana kemampuan seorang calon presiden itu bisa menguasai wilayahnya? Nah, dilihat, pelajari teman-teman, kalau ada dalam sebuah pilpres, segala macam ya pelajari bagaimana sih strateginya sehingga dia itu bisa menang. nah Itu penting nanti buat seorang humas seorang jurnalis, ya, seorang administrator, itu penting bagaimana kemampuan membaca situasi dan lingkungan, kecerdasan membaca medan pertempuran itu penting. Sehingga ketika kita bisa membaca, mudah apa yang harus saya lakukan. Apa visi misi saya. Nah, kenapa perencanaan di situ ya. Kemudian selanjutnya, organizing, peng, apa, pengorganisasian, membagi semua tugas yang ada. Makanya nah, itu ketika misalnya udah dipilih kan bikin visi misi perencanaan seperti apa janjinya apa kan udah direncanain tuh kemudian merekrut kan anggota baru Himakom kan kalian di sini ataupunnya Hima Ap misalnya ya nah ketika udah dibagi tugasnya yang jelas ya job deskriptifnya jelas setiap orang tuh ada pekerjaannya apa tugasnya apa bertanggung jawab kepada siapa kemudian fungsinya apa nah itu harus jelas setiap orang tuh jangan sampai Misalnya ketua bidang, staffnya itu gak jelas staff aja udah. Pokoknya dia staff aja. Gak jelas kerjaannya apa. Nah, maka dari itu penting namanya itu job description. Ditulis, jangan hanya disebutkan. Nah, selanjutnya setelah di recruitment, adanya wawancara segala macam gitu ya. Dapat pengurus, langsung namanya di dilantik. Nah, setelah dilantik apa? Musyawarah kerja. Muker, musyawarah kerja. himpunan misalnya Nah musyawarah kerja kan artinya di situ bagaimana kita bermufakat uh, tentang program kerja yang akan dilakukan setahun ke depan perencanaan. Nah perencanaan ini penting uh, dilakukan, tapi sebelum perencanaan ini adalah bagaimana kita bisa membaca, uh, mengesekmen uh, apa baik itu dari segi mahasiswanya, baik itu dari segi sumber dayanya segala macamnya dilihat, gitu ya, di assessment apa sih yang dibutuhkan mahasiswa saat ini, gitu ya apa sih yang bisa dilakukan Himakom untuk prodinya, untuk fakultasnya, untuk universitas, bahkan untuk sekitar di Bogor, suku Sukosukur sampai Indonesia. Nah, kalau kita masih berpikir di lingkup yang kecil, orang di luar sana dia berpikir yang lebih besar, gitu ya. Kalau hari ini kita tidak merencanakan sesuatu, kita gitu, dalam hidup diri kita maka di luar sana seorang pemuda seperti kalian juga sedang merencanakan sebuah agendanya dalam dirinya dia ingin jadi apa kalian harus yakin bahwa jumlah mahasiswa yang sedikit ini yang jumlahnya hanya 5% di Indonesia di masa depan 20 tahun mendatang adalah kalian yang memimpin kalian yang punya pengaruh jadi itu tadi uh, ya kita harus memiliki perencanaan, ke depan mau seperti apa targetnya apa, IPK pengen berapa, prestasi apa yang mau diambil skill apa yang harus saya miliki nah, itu tergantung kalian kalau misalnya ingin jadi pro player game online ya dalamin gitu ya sampai kalian bisa kayak gitu. jangan nanggung gitu ya jangan nanggung bahwa game online itu buat senang-senang doang kalau buat senang-senang lebih baik buang bebek an install gitu ya tapi kalau kalian punya sungguh-sungguh ya sampai pro player banget itu ya nah itu kan harus punya kesungguhan luar biasa harus banyak yang dikorbankan termasuk kuliah gitu ya kalau seorang kan waktunya terbaik ya, kalau kalian bisa manajemen waktu yang baik nah manajemen waktu kan kembali lagi ke manajemen waktu nah itu ya jadi itu perencanaan perencanaan itu tidak hanya dikatakan tapi kalian tulis ya tulis step by stepnya apa realistis apa yang ingin kalian tuju ingin jadi jurnalistik seperti uh, apa mata najwa najwa sihab atau seperti penulis uh, novel atau uh, seperti apa siapa novelis terkenal lupa itu ya trilie misalnya ya. Uh, atau feedback gitu ya misalnya atau siapa Nah, kalian harus ada yang dituju apa gitu ya nah kecuali ya kecuali kalau di sini ya bapak saya ma cita-citanya hanya ya jadi staff uh, di perusahaan swasta dengan gaji 5 juta juga cukup pak saya ma alhamdulillah ya kalau itu berbeda soal gitu ya jadi nah, kalau orang-orang untuk yang menantang buat ingin jadi orang besar nah, bangun track record dari sekarang nah, gitu ya nah, bangun track record dari dari sekarang Nah, maka tulis kalian setelah lulus itu mau magang di mana seni terima rencanakan saya mau magang di perusahaan media terbesar di Indonesia di mana misalnya di Trans misalnya. Nah, gitu ya. Trans TV atau Trans 7 atau di MNC misalnya nah, kayak gitu atau di mana kalau untuk jurnalis ya atau mau di media mana Jangan nanggung-nanggung di Bogor ya. Ngapain di Bogor lagi? mah bosan. Ya. Di Bogor mah kecil ya. nah Paling tidak luar Bogor dikit ya. Jakarta gitu ya. Atau mau sih kalau di Bogor, di Bogor. Mau di mana misalnya. Nah, di Bogornya misalnya di media terbesar, ada Bogor. Maka silahkan ya. Kalau memang enggak ada yang besar ya. nah Kan sebelum ke situ, pengen yang besar, angkal harus punya jaringan itu jaringan alumni, jaringan dari saudara, orang tua, atau kalian cari tahu tentang bagaimana caranya magang di sana. Nah, untuk administrator, misalnya administrasi, target seringnya mau magang di mana? Di kementerian misalnya, kementerian dalam negeri. Ya siapa tahu kan dapat kerjaan, nanti ya, jadi PNS. Misalnya. Nah, itu ya. Jadi Tuhan punya perencanaan di situ, Dan perencanaan itu ditulis. Nah, step by stepnya apa yang harus kalian punya, nah, itu ya harus punya keinginan ke situ. Dan bapak yakin ya, dan motivasi paling besar itu bukan dari orang lain ya, orang lain itu hanya trigger, hanya membuka jalan awal. Tapi yang paling besar itu motivasi yang paling bagus adalah dari dalam diri kita sendiri. Ya, dalam diri kita sendiri itu motivasi yang besar. Bapak yakin setelah kuliah ini, ya, kemudian pasti lupa nggak nah, mungkin ingat lagi ya udah lupa gitu ya kemana apa gitu ya udah pengaruh sama yang lain maka kesungguhan itu yang penting termasuk bapak bapak juga targetnya tidak hanya di di dosen gitu ya nah, karena bapak usianya masih 27, gitu ya belum kepala tiga masih punya kesempatan usia 40 tahun tuh mau jadi apa berarti bapak punya waktu sekitar 13 tahun lagi tiga belas tahun lagi mau jadi apa Ya, nah itu harus punya visi ke sana. Nah, misalnya bapak nih, bapak itu tujuan itu di politik misalnya, tujuannya politik bukan hanya di akademisi. Jadi bapak memilih di apa jalur politik lewat akademisi gitu ya, contohnya gitu ya. Nah, jadi bangun kemampuan, bangun kapabilitas, bangun kompetensi agar orang lain lihat kemampuan Bapak seperti apa. Ketika orang lain lihat kemampuan Bapak seperti apa bagus, profesional, punya kompetensi di bidang administrasi publik dan kebijakan publik, orang lain lihat tulisannya banyak misalnya ya. punya punya kontribusi di masyarakat, punya track organisasi, maka orang lain nanti akan lihat, orang-orang partai akan lihat oh ini bagus nih kerjanya, oh ini profesional nih, oh ini punya kompetensi nih, oh ini profesor nih misalnya. Nah, sehingga orang lain lihat Bukannya bapak yang masuk partai, tapi partai yang cari bapak gitu ya. buat jadi calon wali kota. Kalau gubernur, misalnya, nah, gitu ya. Nah, harus punya kayak gitu. Nah, kalian mau kemana? Misalnya, nah, tulis di situ gitu ya. Nah, kayak gitu, teman-teman semua. Dan itu harus ditulis, kalian perencanakan, tulis, lakukan. Nah, maka, itu bagaimana caranya nanti, act pelak ya. pelaksanaan. Nah, pelaksanaannya jadi penting. ya. Jangan sampai dia banyak perencanaan ditulis tapi actuating-nya lemah. Jadi kalian udah mau kerja nih banyak program kerja tapi eksekusinya lemah. Sama aja bohong. Bullshit. NATO. ya. NATO itu apa? No action talk only. The... No action talk only. The... <laughs> no on the... Nah, kayak gitu. Jadi harus kuat juga dalam pelaksanaan. jangan sampai kita kuat dalam perencanaan tapi lemah dalam eksekusi kayak gitu ya termasuk dalam dan kekuatan orang tuh yang paling bagus itu selain perencanaan adalah eksekusi orang kita itu orang Indonesia lebih melihat bagaimana aksi daripada di belakang layar nah orang Indonesia itu lebih menghargai apa yang dilihat daripada apa yang di belakang layar itu siapa Nah, kayak gitu ya salah satu contohnya maka sama ketika kita bisa lihat dari misalnya harus, terlihat oleh, uh, harus terlihat oleh masyarakat gitu ya dia bekerja sebagai orang politisi nah, itu yang selanjutnya actuating ya perencanaan jadi memang perencanaan ini kita harus berbagai macam plan kita miliki sehingga ketika di lapangan terjadi sesuatu hal yang uh, tidak sesuai dengan perencanaan, itu kita memiliki alternatif-alternatif uh, perencanaan lain, plan A, plan B, plan C misalnya, sampai plan Z. Oh, luar biasa itu ya, kalau itu. Nah, itu penting ya, planning. Jadi kita harus berpikir analisis kritis, apa kemungkinan terburuk yang terjadi apabila seperti ini gitu ya. Jadi ketika kita sudah berpikir apa kemungkinan terburuk sehingga kemungkinan-kemungkinan yang buruknya lebih sedikit itu bisa tertutupi karena kita sudah punya plan di mana kalau ada kemungkinan terburuk. Nah selanjutnya adalah evaluasi dan controlling ya. atau pengawasan, monitoring, pengendalian, controlling dan evaluasi. Nah kita itu ya lemah dalam hal tersebut baik itu pemerintahan, itu ya organisasi dan sebagainya. Kita biasanya lemah dalam pengawasan, lemah dalam pengendalian, dan lemah dalam evaluasi. Nah, padahal ini jadi penting, di mana setiap orang itu ada kan tipe kata berada itu tipe X dan tipe Y. Tipe X di mana dia itu harus diperhatikan, harus apa? Harus diawasi, ya. inisiatifnya kurang, gitu ya. Nah, kalau ada tipe yang seorang seperti itu, berarti Pengawasan harus kuat, pengawasannya harus kuat. Kemudian juga pengendalian. Nah, pengendalian ini, controlling ini, bagaimana dari awal perencanaan, pengorganisasian, kemudian juga apa, pengelaksanaan, executing, gitu ya, bisa berjalan dengan baik, dikendalikan. Pengendalian di situ penting di bagian apa, pemimpinnya gitu ya. Dikenalikan, bisa mengendalikan, sama dalam hal misalnya mengendari sebuah pesawat, mobil gitu ya, yang di belakangnya adalah anggota kita. Misalnya, ya, harus pintar mengendalikan setir, gitu ya. ketika setir ke kiri gitu ya. Nah, bagaimana mesinnya juga bisa menyesuaikan semuanya gitu ya. Tapi kalau misalnya ketika yang diarahkan setirnya itu ketuanya minta ke kiri, tapi anggotanya minta ke kanan, gitu, ketika nurut. Nah pastikan ada hal yang tidak sinkron nantinya susah nyampe tujuannya. Nah, ini penting dalam pengendalian kemudian evaluasi. Nah evaluasi ini apa yang sudah dilaksanakan di di apa di pelaksanaan gitu ya kita lihat apa kendala-kendalanya apa yang harus diperbaiki apa yang harus ditingkatkan. Nah disitu evaluasi itu nanti gunanya untuk apa untuk perencanaan ke depan. Untuk perencanaan strategi ke depannya seperti apa, itulah pentingnya adanya evaluasi. Nah, itu dalam sedikit tentang manajemen. Ya, intinya gitu ya. Dalam manajemen ini, teman-teman tidak bisa hanya mendengar lewat kuliah seperti ini ya, tapi juga harus mempraktekannya di lapangan gitu ya. Nah, sehingga dengan praktekannya tersebut, atau teman-teman, ajarkan kepada yang lain itu bernilai pahala, ya. Jadi bapak juga kebagian pahalanya dari kalian yang sudah mempraktekkan tentang manajemen. Nah, itu ya. Itu aja dari bapak ya sedikit tentang pengetahuan tentang manajemen organisasi. Selanjutnya silahkan ya kalau ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan untuk kalian ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya Bapak, izin bertanya. Boleh, boleh. Tadi kan Bapak jelasin ya, dari awal juga bagaimana memanage apa, waktu, perencanaan, bahkan sampai pola hidup. Nah, kan kita sekarang itu semester 3 itu lagi aktif-aktifnya nih dalam berorganisasi. Nah, itu ketika, bagaimana Pak, apakah dalam kita memanage sikap kita misalkan padahal ketika kita itu berbeda prinsip atau berbeda pendapat dengan anggota-anggota divisi yang lainnya nah bagaimana sikap kita dalam memanage uh, sikap itu kita itu dan apakah kita harus ber, uh, harus tetap dengan pemikiran kita dengan prinsip kita yang benar atau pendapat kita yang benar ataukah uh, adakah gitu uh, bagaimana memanage sikap kita dengan baik gitu seperti apa gitu dalam menanggapi hal tersebut gitu hmm. ya yeah. terima kasih bapak ya sama-sama yang mutia terima kasih atas pertanyaannya jadi teman-teman kita harus terbiasa berbeda ya ngerka kita harus terbiasa berbeda nah Gak kebayang kalau namanya orkestra itu yang mainkan musiknya cuma satu drum doang maksudnya. Enak gak kira-kira kedengarannya? Nah orkestra itu bisa indah karena mengeluarkan suara yang berbeda-beda. Nah sama dengan organisasi, organisasi itu bisa indah karena adanya perbedaan pemikiran, adanya masukan ide-ide yang berbeda. Nah, untuk saling eh, apa, saling mengawasi, saling memperbaiki, gitu ya. dan bisa kita menjadikan kita dewasa. Nah, kelemahan seorang pemuda itu adalah egocentrisnya, yang kuat. Nah, Jadi, bukti kalian itu masih kanak-kanak ketika kalian memiliki ego yang sangat terlalu besar. Nah, kayak gitu ya. Itu bukti kalian belum? Dewasa, gitu ya. Nah dan jati dirinya belum mantap, gitu ya, Belum mantap. Bukti kalian memiliki ego yang masih kuat, ego diri ya, mendahulukan diri sendiri daripada orang lain. Nah, dan ini ya kalau kalian pelihara ego ini uh, sampai lulus, gitu ya. Kalau masih mahasiswa sih silahkan sih ya. Tapi kalau kalian pelihara terus ego ini sampai lulus sampai mau menikah, nah ini akan akan apa ya berdampak kepada kalian kedewasaannya masih kurang, gitu ya. Jadi ada beberapa orang, bapak kan sering berkata ya, di mana pemikir di mana usianya masih muda tapi pemikirannya dewasa. Ada juga orang yang dia usianya sudah dewasa tapi pemikirannya masih kanak-kanak. Contoh misalnya ya, udah dewasa, itu ya, dewasa banget umuran misalnya 40 tahun misalnya masih eh, senang main PS2 misalnya itu ya. Misalnya gitu ya. Nah, maka dari itu ini penting bagaimana kita bisa bijak dalam melihat sesuatu. Nah, TV aja kan dulu misalnya ya. Dulu kan TV itu gak berwarna hitam putih. gak indah kan kelihatannya. Ya, bagus coba teman-teman kalau nonton hitam putih kayak enak gitu ya tapi kalau ketika ada warnanya luar biasa gitu ya kelihatan indah gitu ya nah maka dari itu perbedaan itu sebagai sebuah rahmat gitu ya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala berikan sehingga kita bisa saling kenal mengenal nah ketika kita misalnya ada beda pendapat itu sebagai pembelajaran kita gitu ya bagaimana kita berlatih kalau dalam organisasi ya jadi kan kalian tuh masih belajar istilahnya di organisasi juga kan? Belajar profesional. Kalau kalian bisa profesional, bisa bijak, bisa bagus dalam berorganisasi, bisa bagus dalam berargumentasi gitu ya. Bisa profesional di organisasi yang tidak dibayar, bisa berprestasi, bisa berhasil, bisa melikan efek yang luar biasa kepada yang lain dari kalian berorganisasi, maka ketika kalian setelah lulus di mana organisasi yang dibayar, fee-nya besar, kalian akan lebih profesional lagi daripada sebelumnya. Orang di organisasi yang dibayar aja, kalian bisa profesional. Apalagi organisasi yang dibayar nah, ini kan berlatih, ini kan sikap, sikap ini kan tidak bisa muncul secara uh, otodidak, secara spontanitas, gitu ya, uh, secara pura-pura, gak -pura, ya bisa. Tapi ini harus dilatih kebiasaan. Yang maka dari itu, berbeda ketika ada yang berbeda pendapat itu. Jangan baper, namanya juga organisasi gitu ya. Nah, ini kan baper, ini kan kedewasaan ya. Nah, kalau orang Sunda kan, kalau dikatain di depan muka orangnya pasti kesinggung gitu kan. Itu karakter Sunda tuh. Tapi kalau orang Medan, orang Batak, ketika dia kata-kata di depan biasa aja. Nah, justru kita. Hilang, apa harus bisa seperti itu gitu ya. Ketika ada orang yang lain mengkritik, kita ke orang lain ada yang berpendapat tidak sesuai dengan kita, kita harus melihatnya dengan perspektif yang tenang, yang jernih, yang bisa menerima kayak gitu ya. Nah, maka dari itu sesuai gitu ya, definisi takabur atau sombong. Sombong itu apa? Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi, kalau ada orang lain yang berargumen lebih logis, lebih masuk akal, lebih rasional, lebih banyak manfaatnya daripada argumen kita, maka kita harus menerimanya, menerima kebenaran tersebut. Jadi, jangan sampai egosentris hati, hati kita, perasaan kita karena perbedaan kepentingan dan perbedaan politik, sehingga mengalahkan logika, sehingga mengalahkan rasionalitas kita. Nah, berarti itu namanya orang sombong karena kenapa? menolak kebenaran yang ada, gitu. Nah, adapun namanya kebenaran kan setiap orang punya perspektifnya masing-masing tentang kebenaran, gitu ya. Tentang kebenaran hal yang dia uh, ajukan, gitu ya. Maka tadi, misalnya nih kalian misalnya dia perspektif bahwa buku ini adalah bentuknya kotak, gitu ya. Tapi kalian perspektif pendapat bahwa buku ini adalah slim beda pendapatnya walaupun sama-sama buku gitu ya nah maka dari itu perspektif inilah yang berbeda sehingga jangan kita uh, menjadikan kita menjadi uh, baper gitu ya ketika kita kalah argumen jadi baper jangan sampai seperti itu kita kita beda pilihan jadi apa bermusuhan segala macam nah yang namanya organisasi itu uh, ketika kita jontok jontokkan di dalam forum musyawarah gitu ya yang namanya dewasa dalam organisasi ini ya ketika kita jontok contohkan wah wow, sampai marah-marah gitu di dalam forum diskusi, forum musyawarah, nah, jangan sampai dibawa ketika keluar ruangan. Nah, ketika keluar ruangan udah selesai forumnya, ya harus bergandengan tangan lagi seperti biasa. Nah, itu namanya dewasa dalam berorganisasi. Ya, jadi itu. Ya, yang bisa Pak ini kan? Jadi. Perbedaan itu harus kalian punya, apa egosentrisnya dikurangin, ya. Itu berarti organisasi itu salah satu mengurangi egosentris. Ketika kita punya keinginan, satu A, tapi ternyata mayoritas pengennya B. Nah, kita harus punya berlapang dada dan punya uh, menurunkan egosentris. Kalau kita tidak memberi egosentris, maka otoriter, gitu ya. Itu ya, sedikit menjawab ya. Jangan baper ketika beda pendapat, terima yang benar secara logika rasional. Gitu ya kalau dia benar walaupun itu musuh ya udah aku yang benar gitu ya nah, kayak gitu. gitu ya ada lagi iya pak Terima kasih banyak, pak bapak saya bapak saya ya. mau bertanya boleh boleh udin ini nurul tapi ada nih anissa nurul bertanya bukan oh, ya. anissa dulu enggak enggak saya ya ya udah udin mangga mangga udin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya saya ingin bertanya mengenai mana uh, mana manajemen uh, metodologi data apa itu data statistik keuangan dalam keuangan administrasi negara itu bagaimana Bapak? Supaya tidak ada terjadi korupsi. Begitu, bagaimana cara manajemen dalam keuangan begitu, Bapak? dalam Oke, okay, terima kasih, Udin. Ya, jadi uh, korupsi di Indonesia itu sudah, apa ya, istilahnya itu uh, mengakar, bahkan melalui undang-undang. Kan ya, setahun yang lalu kalian berjuang untuk menolak undang-undang KPK. Pervisi undang-undang KPK ternyata tidak berhasil. Gitu kan? Nah, sampai korban meninggal itu kan yang sampai sekarang uh, belum juga tuntas dan diusut. Nah, uh, lalu bagaimana dari perspektif manajemen? Misalnya, manajemen keuangan, segala macam ya. Nah, kalau kita memang, ya, dari segi keilmuan, kita tidak bisa men apa, melihat perspektif keuangan, ya, berarti ya Misalnya, tentang keuangan di dalamnya, di audit segala macam itu mah urusan fakultas sebelah, ya, ekonomi. Nah, kalau kita lihat dari segi, misalnya, proses, misalnya, dalam sebuah manajemen itu penting, yang namanya itu, kalau keuangan itu transparansi, ya, transparansi keuangan, kemudian akuntabel, akuntabel itu bisa bertanggung jawab karena itu penting. Jadi kalau dalam uh, manajemen itu pasti kan ada namanya tuh perencanaan keuangan. Nah kita misalnya jangan bicara tentang keuangan negara dulu deh, keuangan kita sendiri deh gitu ya. Nah, manajemen keuangan kita sendiri seperti apa? Nah sekarang kan uh, lagi sebelas sebelas nih ya, Shopee, Lazada, JDI, apa lagi? lagi promosi semua nih, kalian ngeluarin uang semua nih jaga. <laughs> Jangan sampai kalah nanti ya sama misalnya manajemen apa sama, sama uh, kalian utamakan belanja daripada bayar UTS misalnya gitu kan. Nah, jadi kan ini masalah manajemen keuangan. Ya, penting ini, penting ya. Bagus nih pertanyaan dari Kang Udin ya. Kita bahas manajemen keuangan mahasiswa dulu deh, gitu kan ya. Mas, uh, jadi di masa corona ini gitu ya. Uh, kita ini sedang kesulitan gitu ya begitu misalnya ada yang di PHK ada yang orang tuanya berkurang pendapatannya karena WFH, segala macemnya makanya kita punya otak nih punya punya otak untuk berpikir punya tenaga untuk bekerja itu ya punya tangan kaki punya potensi punya sumber daya yang bisa digunakan untuk menghasilkan sesuatu gitu ya. Uh, istilahnya itu ya istilahnya uh, namanya itu ya apa tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang tidak mungkin yang tidak mungkin itu adalah memakan kepala sendiri ya. gimana caranya Alvin? Makan kepala sendiri <laughs> susah kan ya nah maka dari itu semuanya bisa disiasati, semuanya bisa dilakukan seperti kalian misalnya mensiasati dalam ujian gitu ya. apapun bisa dilakukan, mensiasati agar bisa menyotek misalnya gitu. Nah, apapun bisa disiasati. Termasuk dalam hidup teman-teman eh, apa misalnya kesulitan dalam keuangan segala macam pasti semuanya bisa disiasati. Usaha dagang apa gitu ya. Yang penting kocingnya enggak gengsi ya. Tidak gengsi, yang penting halal dapat itu kan. Usaha apapun yang penting halal. Nah, itu kan mulia itu ya. Yang tidak mulia itu ketika mencuri, menipu itu baru itu ya. Cina itu baru tidak mulia itu kan. Nah, sama mahasiswa nih ya kita lemah dalam perencanaan keuangan di pribadi kita sendiri, gitu ya sehingga gitu ya kita kan misalnya memiliki waktu misalnya UTS November, UTS tahun depan kapan? Kan ada kalender akademiknya kapan UTS selanjutnya? Dilihat misalnya katakanlah bulan Februari, Maret, April, April katakanlah UTS tahun depan, gitu ya berarti kan ada spare waktu. Dari mulai November sampai April, berarti November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, ya katakanlah empat bulan misalnya efektifnya Desember, Januari, Februari, Maret, misalnya. Nah empat bulan ini kalian gunakan buat mencari gitu ya, kalau orang tuanya misalnya kena PHK atau kekurangan, mencari untuk bayaran selanjutnya. Nah sebelum itu kan harus ada daftar ulang, daftar ulang kapan? Berarti Februari, berarti dalam spare waktu November Desember ini harus ada ada uang buat daftar ulang isi KRS. Nah, perencanaan apa yang harus dilakukan? Nah, jadi, jadi itu untuk yang kelas reguler ya. Nah, jadi, sehingga apa? Sehingga tidak terjadi, misalnya yang telat gitu ya, yang ku, ku, apa? apa uh, buat apa telat informasi, misalnya ya, segala macam jadi kita itu kadang lemah dalam perencanaan keuangan, itu ya. Nah, misalnya kita lihat nih contoh, kenapa misalnya apa para pengusaha platform online shop itu semuanya rame-rame adain event sebelas ada yang bisa jawab? Bro? Ada? Kenapa ada event Shopee, Lazada, JD ID, banyak event-event itu sebelas sebelas? Pak, mau coba jawab? Apa? Kenapa? Uh, karena itu salah satu strategi marketingnya, karena kan di tanggal cantik gitu, jadi mungkin itu udah strateginya kayak setiap Bulan ke-10, 10, 11, 11 nanti mungkin bulan depan ada lagi 12, 12 jadi itu strategi marketingnya seperti itu, Pak. Oke, itu jawaban umum, jawaban khusus lagi ada di balik itu. Kenapa? Oke. Karena lebih uh, menarik, apa konsumen buat jadikan, pasti banyak diskon besar-besaran. Jadi, uh, di, sit, di tanggal itu tuh, jadi konsumennya jadi makin... Wah, di tanggal ini lagi gede-gedean nih diskonnya, jadi sekalian aja beli semua-semua yang udah ditaruh di meja, apa, di, apa namanya, di keranjangnya gitu loh, jadi tinggal langsung di check out gitu. Oke, bagus, jawaban Ayu. Ada lagi yang lain? Bapak, saya. Yang beda, kenapa? apa saya. Boleh, boleh, boleh. Nah, ayo. karena sekarang nih ada... Sir, Pak Hadir, Assalamualaikum, Median Masuk. Tapi diadakan itu karena masyarakat semuanya itu menarik perusahaan sana gitu. Apa? Mendapat apa? Karena ada perusahaan kan masyarakat masyarakat semuanya menarik gitu. Eh apa nih? Ada sistem sistem dalam masyarakat. Jadi gitu, bapak. Oke hmm, oke. Okay, okay. Bapak segitu. Supaya menarik, gitu, Bapak. Nah, oke. Okay. Tadi kan lebih ke pemasaran ya. Ada informasi yang lebih menarik sebenarnya ya. Yaitu apa? Seluruh Indonesia, seluruh Indonesia itu eh, bantuan dari negara yang 600 ribu per bulan yang memiliki BPJS Ketanaga Kering itu cair seluruh Indonesia. Itu sebenarnya... Jadi bantuan yang ratus 600000 bagi yang memiliki kartu ketenaga kerjaan itu cair seluruh Indonesia, itu tepat di tanggal 11, bulan 11. Sehingga, tahu informasi itu di awal oleh perusahaan shop itu digunakan. Selain event yang 11.11 11, kayak kemarin 10.10, 10, itu yang 11.11 11 itu digunakan sekarang. Nah, jadikan ketika cair tuh ya, Cair kan BPJS dari seluruh Indonesia dari 13 juta rakyat Indonesia dapat sekarang ini cair sejuta 200 gitu kan Nah itu digunakan oleh online shop itu buat mereka promosi agar uang mereka itu dibelanjakan kepada para online shop itu sebenarnya Nah itu salah satunya selain event yang tadi ke sebelah sebelah sebenarnya mereka itu ingin ambil uang-uangnya kita yang udah cair pemerintah sehingga pergerakan ekonomi itu bisa bisa besar nah, itu salah satu menangani covid belas ya, ekonominya ya, gitu salah satu caranya ya strategi marketing mereka jadi informasi dia gitu ya, jadi bernilai berharga sekali ya, gitu ya, dalam dalam kembali ke tadi yang studi aja ya nah Korupsi gitu ya Tentang manajemen keuangan yang buruk ini Berakibat kepada tadi itu Korupsi ya segala macamnya Nah itu memang betul ya Berakibat signifikan kepada korupsi Misalnya ini contoh di Bogor itu Ada terjadinya silva anggaran Silva itu berarti sisa anggaran Sebanyak satu triliun Lebih gitu ya beberapa triliun itu ya, Tahun kemarin Nah jadi kan misalnya perencanaannya itu Satu tahun itu adalah katakanlah satu apa lima triliun, gitu ya. lima triliun rupiah. karena itu dia perencanaan, musrenbang des, musrenbang daerah, gitu, ya. musrenbang musyawarah rencana pembangunan. kan di anggarannya udah di catat ini kemana aja tuh. Nah, kemudian nanti ketika udah pelaksanaan, dan di akhir tahun Desember dilihat apakah ada sisa atau tidak. kalau sisa itu dipotong tahun depan nih anggarannya karena ternyata tidak efisien, tidak efektif, tidak efektif, gitu ya. Efek tidak efektif tuh maksudnya apa? E, perencanaan tidak sesuai dengan pelaksanaan. Nah, maka dari itu manajemen keuangan juga harus bagus, gitu ya. Nah, kadang selain modus juga, gitu salah satu e, mis manajemen dalam keuangan. Tapi memang korupsi ini paling besar itu pengaruhnya itu dari apa? Dari penyalahgunaan wewenang, sebenarnya ya. Dari banyak ke situ ya, pengenaganaan wewenang, suap, menyuap. Nah, itu kalau manajemen mungkin uh, kecil ya, karena sekarang itu semuanya via online, pembayaran segalanya online ya, semuanya transfer segala macam. Jadi kelihatan tracknya. Jadi ketika mereka, misalnya, dilihat dari track itu, dari segi manajemennya mudah kebacanya, tapi kebanyakan itu adalah suap, menyuap gitu ya, dan penyakit wewenang. Di segi korupsi mah gitu ya. itu sih. Oke, ada lagi. Pak, saya mau bertanya, Pak. Boleh, boleh. boleh. Uh, ini kalau misalkan di dunia organisasi, Pak, uh, ada nih salah satu anggota organisasi uh, yang, apa ya, yang sulit untuk dipimpin, nah, bagaimana strategi mengatasi si anggota tersebut, Pak, yang tidak mengikuti kebijakan yang telah disepakati bersama? Oke, okay. okay. masih Agang nih, gambarnya unik juga nih. Gambar apa? Gambar di zoomnya ya? Oke. Okay. Bagaimana caranya mengatasi orang yang susah diatur, yang tidak taat pada pimpinan, yang apa namanya yang susah dipimpin? Ya. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang siap dipimpin. Ya. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang dia bisa mendengar apa aspirasi yang di bawahnya. Ya. Nah, ketika kita menghadapi orang kita itu nih uniknya dalam manajemen dan kepemimpinan ya, kita menghadapi berbagai macam orang, gitu ya kita terbiasa uh, untuk uh, melihat bagaimana psikologi orang, gitu ya, bagaimana perilaku mereka, mempelajari kan. Nah ini penting nih, uh, seorang humas, seorang jurnalis penting bisa membaca perilaku orang, gitu ya. ini penting ya. Ketika misalnya nih, kalau kita sedang wawancara, gitu ya kita bisa ketika yang kita hadapi sudah tahu nih dari segi gesturnya gitu ya, misalnya dari raut wajahnya luar biasa tuh kalau bisa baca gitu ya. Nah itu butuh butuh apa namanya butuh latihan nah, sama ketika kita menghadapi orang yang seperti ini gitu ya. Yang pertama ya, yang pertama kita uh, dekati mereka gitu ya, kira-kira uh, kenapa dia itu tidak nurut Nah, gitu ya tidak mau melaksanakan apa yang kita katakan apakah dengan apa karena metode kita dalam memberikan perintah misalnya ya, atau apa gitu ya nah ini kita lihat ya seperti apa nah tapi jangan sampai energi kita habis oleh orang yang tidak mau bekerja gitu ya orang yang tidak mau nurut terhadap organisasi gitu ya. Dia, nah dan ini adalah karakter gitu ya. E, kalau dia tidak nurut pada pimpinan, da, pada apa, pada aturan organisasi gitu ya, maka itu gambaran nanti di masa depan dia seperti apa. Gitu ya. Dia mungkin e, cocoknya mungkin calon pengusaha gitu ya misalnya. Karena kalau pengusaha kan dia susah diatur, susah diberikan perintah segala macam. Nah kalau enggak, dia harus dibaca dulu dia itu tidak nurutnya kenapa gitu ya. Apakah karena uh, yang kita sampaikan itu caranya kurang tepat, atau dia tidak suka di bagian tersebut, atau misalnya yang ketiga karena uh, dia sudah tidak apa sudah istilahnya itu sudah tidak mau diorganisir itu, gitu ya. Nah, tergantung keputusannya dari kalian, apakah mau cara yang halus, pendekatannya cukup lama, artinya itu dibutuhkan kesabaran dari kita atau cara yang tegas dikeluarkan dari organisasi, gitu ya. Karena kenapa? Karena kalau dalam organisasi itu sistem, ya. Apalagi kalau orang yang kita pimpin itu, yang kita dipimpin itu adalah orang yang pengalaman yang besar ketika ada atau tidaknya dia. Misalnya dia ketua bidang, ketua bidang tidak aktif, tidak nurut. Karena itu, bidang itu bagian dari organ tubuh dalam organisasi, sama misalnya dalam tubuh manusia, ya. Misalnya, kalau ada satu fungsi jantung, paru-paru, misalnya, atau ginjal, atau usus, atau lambung, hati, ada satu yang tidak bekerja dengan baik, apa akibatnya? Pasti organisasi itu sakit, sama organisasi juga. Ketika ada satu bidang yang enggak jalan, yang enggak mau nurut, yang tidak bisa dipimpin maka akibatnya itu akan berpengaruh kepada keberjalanan organisasi tersebut akan mengalami kesakitan makanya yang dilakukan adalah kalau tidak dikeluarkan pilihannya kedua restrukturisasi kalau dia seorang staf bisa tuh diganti dengan yang lain nah bapak saya nggak enak nggak enak hati kalau dia harus dikeluarkan gitu ya ya udah gantikan dengan yang lain kerjaan tersebut kayak gitu jadi jangan sampai juga energi kita habis sama yang orang yang tidak mau apa namanya bekerja kayak gitu ya justru habiskan energi kita kepada orang-orang yang mau bekerja kayak gitu ya itu ya jadi itu namun kalau dia misalnya wah ini sebenarnya potensi dia bagus di organisasi dia kalau dia kerja misalnya dia punya kemampuan misalnya kemampuan desain kemampuan apa gitu ya Wah, nih kalau kalau dikeluarkan sayang nih, maka pakai cara pendekatan gitu ya. Apa yang dia eh, apa kenapa dia bisa seperti itu? Oh, ternyata dia kurang diperhatikan sama pemimpinnya. Oh, ternyata kurang kedekatan secara emosional kita kepada dia. Maka kita harus lakukan pendekatan emosional. Mencoba bersahabat dengan dia, mencoba kita menyesuaikan diri dengan dia gitu ya. Kalau dia orangnya itu punya kemampuan Punya isinya itu punya apa pengaruh dalam organisasi tersebut. Nah, itu jadi harus lihat dulu dia itu posisinya di mana, kepala bidang atau staf. Kemudian juga, ke, apakah dia punya kemampuan, kena yang kita butuhkan di orang dia atau seperti apa? Nah, ketika misalnya dia orang ketua bidang, dia masuk dalam lingkungan lingkungan BPH, misalnya dan pengurus harian maka coba kita pakai strategi yang halus dulu gitu ya, pendekatan secara emosional, mendekat sendiri, ajak ngopi, ajak makan, gitu ya. ketika ulang tahun kita ucapin selamat gitu ya. Ketika dia sakit kita jenguk, ketika dia misalnya lagi kesusahan kita bantu. Nah, ketika itu lakukan, nah insya Allah dia akan mau nurut sama kita. Jadi kan orang itu mau nurut kalau kita selalu memberikan sesuatu kepada dia. Memberikan sesuatu ini tidak hanya maksudnya itu materi ya. Tapi memberikan pengalaman, memberikan solusi, memberikan uh, apa problem solving kepada dia, gitu ya permasalahan-permasalahan, entah itu permasalahan keluarganya, permasalahan keuangannya, atau permasalahan lainnya. Nah, yang kedua adalah kita selalu memberikan perhatikan, memberikan perhatian. Nah, itu kan pemberian ya. Semakin kita sering memberikan kepada dia sesuatu, bukan hanya materi ya, <tuh. Jadi, <tuh. Kita, kita maka dia semakin nurut kepada kita, gitu ya. Apalagi misalnya junior ya, kayak gitu. Nah, itu sih yang bisa kalian lakukan. Nah, ketika misalnya dia udah susah di bidang tersebut ya, ya udah dikeluarkan atau direstrukturisasi diganti dengan yang lain. Yang gitu ya, jadi itu. Kalau di profesional udah diganti itu ya udah dipecat kayak gitu dia orang kayak gitu. Nah, kalau kita nggak profesional, dan nurut sama pimpinan ketika mahasiswa, apalagi nanti ketika dia keluar dari mahasiswa, ya ketika udah lulus dia pasti sulit. Oke, gitu ya. Itu. Itu ya dong ya. Iya Pak. Baik. Terima kasih Pak. Ya, Oke. Itu paling ya kuliah hari ini. E, Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan hikmah hikmahnya yang Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan kalian e, jadi orang yang sukses ya. Jadi orang yang punya manfaat kepada lingkungan sekitar e, sehingga ilmu yang bapak sharingkan di sini ya, yang bapak berikan ya hari ini bisa memiliki manfaat untuk kalian dan bisa termotivasi untuk kalian semua. Dan motivasi yang paling bagus adalah motivasi dari diri sendiri. Itu saja dari bapak. Maaf jika ada kekurangannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.